Ya, selamat sore Bapak Mama, kakak ada semua. Sekarang sedang bersama dengan teknisi Bapak Damianus Wadan, teknisi pemasangan instalasi air untuk kita pasang ke Biospring Energy Water. Tetapi kita akan, jaringan ini akan masuk melalui ini, prafilter nanti akan kita pasang di sini sebelum kita masuk ke uh, Biospring Energy Water uh, sedang jaringan kita akan ambil dari tower air uh, lalu tandem di atas tingkat lalu dia akan turun ke sini untuk ke mencuplai ke semua kamar mandi dan juga kepentingan rumah tangga tapi juga kita ambil bagian untuk pemasangan uh, Biospring ini dan ini Bapak Daniel Swadan sedang uh, mempersiapkan untuk pemasangan final uh, jaringan Biospring yang nanti akan kita gunakan untuk konsumsi keluarga juga dan juga untuk uh, membantu sesama. Biospring Energy Water ini uh, produk uh, kesehatan berteknologi nano. Dia kita sambung langsung dari keran tanpa listrik. Uh, tanpa baterai Dia cuma kita sambung langsung saja Apalagi kalau melalui prafilter ini Ini sebelum dia masuk ke uh, Biospring Saya akan Ambilkan <tuh> Produk ini Biospring ini Jadi alat ini akan kita uh, Sambung dalam melalui instalasi yang sedang disiapkan oleh bapak dan wadah ini jadi produk ini akan kita pasang Ya. Kita akan tempatkan sekitar ini, atau di atas meja. Ini buka plastik, ini roda ini Ini untuk yang kedua kali kita pasang di NTT. Nah, yang pertama kali kita di Bapak Damian Suwardan, rumah Bapak Damian Suwardan itu bulan kemarin. Nah, dan itu sudah melayani keluarga Dan juga untuk uh, Membantu sesama Jadi prorak ini uh, Begitu uh, Modern Karena dia terdiri dari 6 uh, saringan. saringan Jadi setelah ada Saringan yang Besar ini prafilter ini Dia akan masuk ke uh, Biospring ini dan biospring Bio Spring sendiri itu punya enam saringan Jadi, ada saringan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Produk ini mempunyai manfaatnya sangat luar biasa. Jadi, setelah air masuk di sini, dia akan keluar melalui enam filter air ini. Dan outputnya itu uh, sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia uh, Itu uh, detoksifikasi Membangun uh, energi bagi tenaga, bagi manusia Detoksifikasi itu dia seluruh racun uh, Di dalam itu dia akan keluarkan uh, Bahkan juga asam urat, kolesterol, lambung Kanker, uh, tumor, semua Dia akan uh, membantu membersihkan Sekaligus membangun yang fungsi berikutnya itu adalah meregenerasi sel Jadi sel-sel yang rusak kayak luka-luka lambung, luka uh, diabetes, uh, luka kanker dan semua Itu dia meregenerasi kembali sel-selnya Membangun kembali, menumbuhkan kembali seperti itu Lalu uh, detoksifikasi tadi itu, itu dia memperlancar Juga memanfaatnya itu memperlancar peredaran darah jadi ada penyumbatan penyumbatan karena plak-plak lemak jahat uh, itu dia getaran far infrarednya getaran far infrarednya itu akan meluruhkan uh, lemak-lemak jahat dan juga memperlancar peredaran darah. Jadi getaran itu ada penyumbatan di mana dia memperlancar. Seperti, jadi uh, apa namanya asam urat hmm. kemarin-kemarin tidak bisa duduk. Nah ini kita bisa duduk seperti itu dengan ini. Atau jongkok, selipat kaki Nah itu asamurat, semua hilang Jadi itu manfaat tadi Jadi pertama, itu menaikkan tenaga Jadi kita lemah-lemah, sudah dinaik, dinaikkan tenaga kita Yang kedua, dia meregenerasi, mendetoksifikasi Ketiga, meregenerasi sel Keempat, itu membangun imunitas tubuh Jadi kita imun dari semua virus Bahkan juga dari pengalaman beberapa Uh, pengguna, itu covid pun juga menjadi kita imun, tubuh kita imun dari covid juga, seperti itu lalu yang berikut itu, dia membangun kecerdasan anak jadi anak-anak kalau minum air dari sini, itu membantu uh, nutrisi, supply nutrisi ke seluruh tubuh, jadi mengefektifkan sel-sel tubuh, membangkitkan sel-sel tubuh, termasuk sel otak uh, untuk meningkatkan kecerdasan dari anak lalu juga, uh, dia, membang, uh, dia mengandung juga ion-ion uh, negatif uh, Itu untuk menangkal radiasi-radiasi bebas Jadi ada uh, radiasi bebas yang masuk melalui makanan karena kimia Yang bisa membuat, uh, menimbulkan uh, apa kanker, tumor nah, itu dengan minum air ini Yang mengandung ion-ion negatif itu dia bisa menghancurkan Dia bisa melemahkan dan dia bisa menghilangkan uh, Embryo-embryo tumbuhnya kanker Seperti itu Jadi ini luar biasa sekali Kalau dulu itu mitula, itu hanya empat filter Sekarang biospring itu 5 filter Eh, 6 filter 6 filter Jadi itu luar biasa sekali Dan eh, Pemasaran di, Saya sebagai distributor di NTT Bahkan juga saya menjamah sampai ke eh, Irian Kalimantan, bahkan juga di Jakarta juga kemarin berpulang Juga semua rata-rata di Jakarta juga menggunakan biosprint Karena Biospring sangat uh, membantu uh, warga Jakarta Terutama baru di kalangan elit-elit Elit-elit uh, elite ekonomi, cikan China uh, Kemarin kebetulan ada teman saya punya jaringan itu Dan juga dari jaringan input Untuk di semua provinsi juga Ini ketua input sendiri sudah ngambil dan di kantor, input pusat, dan juga ada beberapa teman dari pusat di NTB, Jatim, sama Provinsi Lain Jambi Itu juga, ya mereka juga pesan itu untuk kita melayani ini. Dan ini lama-kelamaan menjadi terkenal, dan kita mengharapkan bahwa ini kita akan membantu kesehatan masyarakat. Kita harap ini menjadi solusi bagi kesehatan masyarakat yang bingung mencari pengobatan pengobatan alternatif karena ini hanya cuma minum air saja kita memang memerangi unsur-unsur uh, kimia uh, yang memicu kita dari berbagai uh, apa dampak kesehatan manusia karena kita makanan itu sudah tercemar minuman semua juga tercemar oleh zat-zat kimia udara pun sudah tercemar oleh zat uh, kimia oleh karena uh, asap kendaraan debu dan semacamnya. Jadi itu saya kira ini bias dan ini sedang kita uh, lakukan ini untuk uh, uh, membangun jaringannya dan kita akan pemasangan, kita akan rencanakan untuk launching juga, launching juga. Jadi kita akan undang teman-teman uh, untuk ikut uh, mengambil bagian merasakan dari manfaat ini dan ini kita akan membuka ruang juga bagi masyarakat untuk uh, bisa datang dan ambil air. Dari sini tapi air yang penuh dengan kedasatan menolong kesehatan rumah tangganya. Saya kira itu untuk ke, sementara dalam persiapan uh, pemasangan jaringan uh, pipa menuju ke Biospring ini. Saya kira itu selamat sore, nanti kita ikutilah uh, kegiatan lanjutnya.